Baiklah para sahabat, di selari dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita mendapatkan vitamin bahagia semalam yang diberikan langsung oleh Rizky Bilar di channel YouTube-nya. Tentunya sudah diunggah vlog surprise terbesar terbaper dari dari OST Kecurangan. Kita lihat para sahabat di pertama. Tentunya sampai. Mata Rizky bilar ditutup oleh Dedek Alasih kejora karena ingin memberikan surprise kejutan yang sangat luar biasa sampai akhirnya Rizky bilar baper tentunya oleh kejutan yang diberikan oleh Dedek Lesti persahabat ya sampai dipeluk nih Dedek Lesti luar biasa tentunya kita merasakan kebahagiaan dalam melihat postingan ini persahabat ya ketulusan dan tentunya kasih sayang selalu diberikan ditunjukkan oleh. Mereka berdua kepada kita semua, para Fans Berikutnya, para sahabat Ini ada momen spesial Ketika di vlognya Rizky Bilar Dedek Lesti sampai nangis terharu Para sahabat, ya Saking bahagianya Melihat kesayangan Dedek Lesti Yang tentunya merasa bahagia Para sahabat, ya Dengan serpes yang diberikan oleh Dedek Lesti Tentunya Dedek Lesti sampai menangis terharu Bahagia melihatnya Langsung aja tentunya Rizky Bilar pun meredakan tangis dedek LSD dengan memeluknya para sahabat ya Dan tentunya kita merasakan kebahagiaan sesungguhnya Yang diberikan oleh idola kuisangan kita Apalagi Rizky Bilar sampai tentunya bilang Dan memanggil dedek "maka ya sayang I love you Luar biasa para sahabat, ya Kita merasa bangga dan bahagia selalu mengidolakan mereka Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Dan dilancarkan untuk rangkaian acara pernikahan mereka Ini tentunya banyak sekali pelajar yang kita dapatkan soal kasih sayang persahabat ya Posting yang tersebut juga telah diunggah atau dari kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Gimana guys konten kali ini ah mewek lagi dong cengeng amat gua apalagi pas lihat dedek nangis gemes amat nular deh katanya ya Pastinya melihat dedek Lesti nangis terharu bahagia saat melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh kesayangannya Rizky Bilar yang berulang tahun Serpes dari dedek Lesti dan tentunya tim kawan-kawan terdekat akhirnya berhasil so, ya Membuat Rizky Bilar bangga dan bahagia Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial yang masa sebelumnya ada ucapan dari Papa Daniel yang tentunya sudah memfollow IG-nya Rizky Bilar dan tentunya berpenampilan seperti Naruto, para sahabat ya membuat Rizky Bilar tentunya ngakak tertawa saat melihat papanya memberikan penampilan yang tentunya seperti idola kesayangannya Naruto, para sahabat, ya. akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan dari keluarga besar. Dan kita semakin salut para sahabat, ya Dengan keharmonisan dari keluarga Lesti Maupun Rizky Bilar berikutnya persahabat para sahabat kita lihat juga Semalam tentunya Bang Heno melakukan live Instagram Di jam 3 pagi para sahabat ya Yang mana Rizky Bilar masih di lokasi syuting Semangat terus kita doakan Mudah-mudahan Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan Dan tentunya kebahagiaan para sahabat, ya Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan dan cindukan vitamin manjem yang diberikan oleh idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat juga persahabat dari sebuah postingan yang mana tentu ini momo spesial Rizky bilang menyampaikan rasa berterima kasih untuk orang yang dicintainya Yakni Dele Lesti kejora persahabat ya. Tentunya dengan ucapan makasih sayang kita merasa bangga dan yakin kepada Rizky Bilar bahwa Lesti adalah orang yang sangat dicintainya. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. Salah satunya dari akun cherry.id123 mengatakan Masya Allah bahagia terus kalian berdua, my couple kesayangan dan Agusal Fox apa nangisnya dedek mirip banget sama Kak Gigi katanya ya. Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dilancarkan untuk niat baik dari Lesti dan Rizky Dilar Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari IG-nya Bang Derry, Para sahabat yang baru saja mengunggah, yang mana tentunya sebuah postingan tempat lokasinya, para sahabat, ya, di Bali, Indonesia Apakah akan ada kejutan yang diberikan? Tentunya dari tim Leslat? mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kabar bahagia, para sahabat. Kita tunggu saja info dari tim Leslar soal kejutannya akan diberikan oleh Lesti maupun Rizky Bilar. Dan selanjutnya, pertama kita lihat juga di sini ada sebuah unggah postingan dari Kak Nova. Persahabat ya, yang mana tentunya Nova mengunggah sebuah postingan video anaknya yang ingin, "Kado ulang tahun Rizky Bilar, bersahabat ya, terlihat tentunya kakak Caca ingin sekali mendapatkan." Kado yang tentunya diberikan dari fans untuk Rizky Bilar, yang mana sebuah boneka yang diinginkannya, persahabat ya. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Nova, Tante Lesti, ini bonekanya punya kakak ya, boleh dibuka nggak? Wow. <laughs> dengan gercep Dedek Lesti menjawab dalam kolom komentar, boleh dong nak? Wow, dengan senang hati persahabat ya diperbolehkan oleh Dede Lesti Kejora Tentunya alhamdulillah para sahabat yang mendapatkan izin langsung dari Tante Lesti ini Langsung saja dibuka para sahabat ya Kado spesialnya itu berbentuk boneka dari bunga nih luar biasa Tentunya merasakan kebahagiaan saat melihat keharmonisan dari keluarga besar Lesti dan Rizki Bilar Kita salpoh banget sama singan ini di belakang layar tentunya ada DDLS di persahabat ya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan acara mereka dilancarkan dan kita hanya bisa mensupport mendukung untuk kelancaran acara tersebut. Doakan yang terbaik mudah-mudahan ada kejutan hari ini, tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.